Orang ini memegang kapak setiap saat Bahkan ketika wawancara dengan wartawan Mereka semua memegang kapak Suku Fader Sri Lanka adalah suku kapak Tapi jangan khawatir Mereka asli tapi tidak biadab Sebagai suku yang tinggal di hutan dan berburu untuk mencari nafkah Sangat masuk akal untuk membawa kapak Laupark adalah pemimpin suku kecil dari 19 orang ini Fader hidup menurut keluarganya Tahun ini berusia 56 tahun Seluruh keluarga berpusat Sebagai pemimpin, ia memiliki kekuatan tertinggi di suku tersebut Misalnya, ia sepenuhnya bertanggung jawab untuk memasak Wanita tidak punya hak untuk memasak Hanya bisa berdiri di luar untuk mengamati Kepala adalah perwakilan Tuhan dalam suku Fader Dia bertanggung jawab untuk membesarkan anggota suku lainnya Meskipun mempunyai kapak Patua masih menggunakan pisau batu untuk memotong sayuran setelah sebagian untuk menyembah leluhur Kemudian bagi dengan orang tua Anak-anak dan wanita untuk dinikmati Meskipun menjadi kepala Tetapi saya melihat identitasnya seperti pengasuh Pria fader sudah memiliki kapak sendiri pada usia 10 tahun Kepala akan memberkati kapak Orang fader tidak pernah meninggalkan kapak mereka Bahkan, mereka adalah orang primitif yang damai sebagai kepala lauk park, juga perlu memimpin suku untuk mendapatkan makanan. Ini adalah cara memancing yang unik: mereka membangun bendungan pasir di sungai, lalu mengadakan ritual untuk berdoa. Fader juga dikenal sebagai Veda karena keyakinan mereka di Suta. Mereka percaya pada India. Semua orang tahu bahwa agama India tidak memungkinkan pembunuhan. Karena itu, sebelum pergi berburu, orang harus mencolokkan pohon untuk meminta izin. Kemudian temuka khusus gunakan kapak untuk menghancurkan akar ini sampai hancur. Cairan mengalir dari akar dengan terlihat mempesona. Segera ikan akan pusing. Cara berburu seperti ini seperti orang India yang memakai jaring ikan. Father juga memiliki kontrol kebakaran yang ketat. Hanya orang tua di suku yang dapat menyalakan api. Dan cara menyalakan api mereka masih belum sempurna. Para penatua mengatakan bahwa menciptakan api itu mudah. Dan itu adalah aktivitas fisik Sekarang pekerjaan manual di suku itu dilakukan oleh kepala dan penatua Setiap pagi Fader mencuci muka dengan air kelapa Mulailah hari baru dengan secangkir teh panas Hari ini adalah tahun baru Fader Setiap tahun di bulan Maret Segala sesuatu di hutan pemulihan dan buah mulai menjadi kaya Fader melihat ini sebagai awal tahunan yang baru Mandi di sungai dan seluruh desa pergi untuk menyembah leluhur Letakkan pisang dan hijau dengan nama yang tidak diketahui di tengah altar, di sekitar dekorasi daun dan cabang segar. Orang Fader percaya pada alam. Mereka harus diizinkan secara alami melalui ritual ini. Hanya mungkin untuk memulai perburuan tahun depan. Keesokan harinya, Laupark memimpin anggota suku untuk memulai perburuan di tahun baru, menjadi suku kapak yang terkenal. Alat perburuan utama mereka adalah panah alami. Senjata tampaknya menjadi ciptaan umum di seluruh dunia. Kapak diperlukan saat serangan jarak dekat, itu dapat dengan mudah melukai target, tapi busur dan panahnya berbeda. Benar-benar harus berada di ruang lingkup yang tepat. Orang Fader memiliki penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Di bawah kepemimpinan Laupak, suku itu dengan cepat menemukan seekor babi liar. Setelah melihat sekitarnya, Laupak langsung menggunakan busur dan panah untuk membunuh babi hitam. Tidak diragukan pekerjaan memasak di bahu laupak Tiba-tiba saya merasa bahwa posisi wanita di sini tidak memiliki hak istimewa Sebaliknya, ini lebih tentang tanggung jawab dan kewajiban Dari berburu hingga memasak Dia semua yang melakukan Segera, bau daging memenuhi gua Babi liar ini cukup untuk memberi makan suku Father percaya itu adalah hadiah dari leluhur dan alam Selama ada cukup makanan mereka tidak akan berburu satwa liar terlalu banyak. Laupak juga jika tidak ada yang terjadi. Posisi kepala akan ditutunkan langsung ke putranya. Bahkan tidak ada komunikasi antara suku dan dunia luar. Anak perempuan yang sudah tua dari Laupak telah datang dari kota setelah bekerja. Kali ini membawa banyak kemeja baru untuk seluruh kelompok. Tetapi kepala itu tidak merasa dihargai. Dia merasa bahwa meninggalkan cat gua ini bukan lagi anggota keluarga. Sebelumnya kebijakan migrasi pemerintah bahkan ditolak. Banyak suku primitif di sekitarnya secara bertahap menghilang di bawah gelombang era ini. Semua orang menyukai pakaian baru yang dibawa oleh putri mereka. Faktanya juga tahu bahwa di hutan kekurangan obat, kekurangan makanan. Hidup di sini tidak memiliki masa depan. Tetapi sebelum perubahan besar, dia hanya ingin menjaga cara hidup sehingga dia konsisten sepanjang hidupnya. Dia memilih untuk tinggal di hutan. Tapi itu tidak bisa menghentikan putri kandungnya. Saat ini, hanya 4.000 orang Fader yang tersisa. Mereka mengalami penurunan jumlah dengan kecepatan yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Mungkin mereka akan segera menghilang di sungai Long yang bersejarah. Tetapi banyak dari tradisi mereka benar-benar mulia daripada masyarakat beradab. Sebagai pemimpin suku, ia memimpin saat berburu, masak nasi untuk keluarga dan yang terakhir. Meskipun di depan putrinya menunjukkan sikap keras Dia tidak mencegahnya mencari kebahagiaan Di gua kecil ini Patriar adalah aktor yang benar-benar melayani orang-orang Dan ketika mereka keluar dari hutan lebat ini Mereka mungkin menghadapi ibu kota yang haus darah Ini akhir dari video kali ini Saya Ujang Emai Yang akan membawa Anda untuk mengeksplorasi hal Hal menarik di dunia Sampai jumpa